tetep serang banget gue bunga kembali hadir nemenin teman-teman sekalian yang lagi buka puasa, yang baru aja buka puasa di hari ke puasanya? Ayo ada yang enggak? Nih ya, saking lamanya di rumah sampai nggak tahu tanggal, nggak tahu udah hari, hari ke Ini hari ke-14 ya. Jadi di minggu kedua kita balik lagi The Factory Live from Home. Kali ini gue akan mengundang seseorang tapi gue rahasiakan dulu. Jadi gue nggak sendirian, ada yang bertamu ke rumah gue. Dan tentunya gue sudah menyiapkan hand sanitizer di sini. Buat teman-teman yang baru gabung, apa sih The Factory itu? Mungkin gue bisa refresh sedikit ya. Jadi The Factory ini adalah tempatnya kumpul orang-orang dari industri kreatif. That's why gue manggil lo itu adalah creative people gitu ya. Dan di sana tuh ada studio juga, foto YouTube. Dan yang hits tuh adalah kafenya. Konsepnya soalnya di sana tuh Keren banget. Jadi siapapun yang datang bisa ngejam, bisa seru-seruan bareng, gitu ya, bisa live bareng, bisa uh, hangout bareng, ngumpul-ngumpul sama teman-temannya. Siapapun yang mau datang silahkan, gitu. Ada fotografer, ada videografer, ada musisi-musisi, ada orang-orang dari uh, advertising dan lain sebagainya. Dan salah satu kejadian yang direkod pada saat itu, jammingnya, you And then mau lihat kayak gimana ini dia Iway Kway Keramotan. Langsung aja gue undang Gunge and the Papa boleh tepuk tangannya teman-teman semua yang ada di tangan sini. Selamat datang. Terima salam coba kita. Oh. Eh, uh, sorry, oh, sorry, sorry, sorry, sorry. Nih. Lo... Eh, masker gue udah udah copot tadi. Masker gak apa-apa? Santai, santai. Dua meter? Satu oh, meter? <laughs> Oke, okay. Gunge. Gunge and the Papa. Apa kabar, Bunga? Papa Gunge, wah Bumana gila. Lockdown, lockdown kalau anak-anak yang freelance kayak gue, ya harus tetap produktif, ya kan? Sama lah. Jadi... Kalau gak produktif, kita... Yes. Gila kali kalau iya, Benar. bener di, Karena kita orang, orang yang gak bisa diam kan Harusnya sih gitu Yang biasanya ada stage, yang biasanya ada tempat untuk berkreasi Tiba-tiba iya, gila, gue gak ada event Kalau lo bengongin gila sih kondisinya sekarang Tapi gue sudah melew melewati tahap gila sih Orang-orang oh, ya. <laughs> kreatif emang orang-orang ya, gila sih. Iya, jadi karena seminggu pertama kita agak shock gitu ya Seminggu gak ada event, dua minggu, wah Kayaknya harus melakukan sesuatu, iya kan? Mm -hmm. Lo melakukan sesuatu enggak? Iya, artinya sih gue ngeliatnya sih kayaknya udah udah udah harus harus bergerak sih Karena kalau kita diimanya di rumah, kayaknya udah gak, gak make sense <laughs> lagi sih <laughs> Tapi basically lo selain, uh, oh ya yeah, gue kenalin dulu ya Jadi Gunga ini adalah uh, teman gue yang musisi, tapi dia gak cuma musisi Orang kreatif juga, di bidang? Gue di interior sekarang Interior Interior Tapi basically lo emang Pending Interior? interior. Uh, basically sebenarnya desain sih dulu Oke okay. Di The Factory juga Di The Factory It juga Iya. Keluarga The Factory Jadi ini adalah salah satu teman-teman Factory yang waktu itu tuh ikut ngumpul bareng, jamming bareng Terus akhirnya gue panggil-panggilin lagi nih teman-teman lama gue Lu apa, apa kabar? Lu masih ngebank gak sih? Lu masih Bermusik gak sih? Masih? Masih dong. Itu, itu makanan jiwa sih, Bu. Makanan Eh, tapi btw rumah lo enak banget ya, sumpah. <laughs> Terima kasih gue. sudah hadir di sini ya, enak walaupun banget, lagi. Enggak, enggak. Pengen jadi... ke de Factory cuman kayak lagi lockdown gini. Jadi di sini ya? Di sini, de Factory-nya live from home aja. Okay. Jadi nanti kita kalau udah semuanya beres, aman, kita ngumpul lagi, kita ngejam lagi. Terima kasih oh. sudah hadir. Sama-sama, Bu. Dan gue sudah uh, menyiapkan juga ukulele lo. <laughs> Wow Jadi nanti kita nyanyi bareng gitu ya Enggak okay. sih ya, lu aja gue yang <laughs> Jadi awal nongkrong di The Factory itu gimana sih ceritanya? Aduh panjang banget The Factory itu buat gue uh, lebih, lebih, lebih kayak keluarga kali ya hmm. Jadi dulu gue sempat ya manusia lah ya Kadang di atas kadang di bawah Sempat lah gue lagi masa down Dalam hidup gue dan The factory itu tempat gue uh, ya yeah, bisa dibilang second home lah. Mm, mm, mm. Orangnya asik-asik, ramah-ramah, bersahabat dan dan dan di situ kita bisa menggali proses apa ya kreativitas kita kan. Seminggu okay. ber berapa kali ke The factory? Kalau zaman dulu itu masih di tanah kusir, gue tinggal di The factory sih. Serius lah. Exactly, gue tinggal di The factory. Serius, iya Bang Erick. Uh, Nah Erina, niat Serius? Iya itu gila, itu gila. orang tua angkat gue lah mereka. Mereka baik banget lah. Dan di situ gue bisa mengenal banyak dunia baru yang yang yang sebelumnya belum pernah gue kenal gitu teman-teman yang gila keren, -keren banget Secara kan gitu. dari berbagai profesi ngumpul di situ. Mm -hmm. Jadi kita kayak ketemu iya, ngobrol, iya. dapat link baru, mm -hmm. dapat pengetahuan baru, mm -hmm. terbuka lagi, terbuka lagi, mm -hmm. itu. Iya jadi di situ tuh dulu ada apa gue inget banget sih yang yang paling asik tuh ada ada stage-nya kan di bagian oh, ya. live music tuh gue kalau udah uh, udah pada ngumpul banyak itu tuh gue langsung diseret sama bang Erick silalah itu <laughs> maju lo manggung ma, lagu apa bang udah lo kan banyak lah ya, tapi lu main, emang, hmm. emang kelapuhannya bang Erick iya, tuh emang ya, paling narik menarik ya tapi justru di situ sebenarnya oh, justru uh, berterima kasih sudah ditarik ya, tarik gitu ya benar-benar oh. yang gue gitu kan di depan temen-temen nah, artis-artis ya. banyak iya, gitu kan iya, iya. terus lagunya lagu apa lagu gue sendiri pakai gitar sendirian cuman ya di situlah uh, gue mulai oh ya ternyata diterima ya gitu karya karya kita dihargain di situ jadi gue pede juga untuk untuk bisa explore lebih dalam mm -hmm. uh, buat ngembangin kreativitas gue di bidang musik lah gitu bawain lagu sendiri di depan orang ba baru iya dan di situ eh, mereka appreciate iya. gitu gue yang gimana ya rasanya ya, ya penghargaan yang sangat besar aja waktu itu Jadi, momen yang paling berharga pada saat lo abis ngejam, turun ngobrol itu ada momen titik, oh, ya, ada, yang nggak bisa lupain ya? yang gak bisa lupain ada lagu lagu gue skapo yuyu itu mm -hmm. gue nyanyiin pakai gitar kopong sendirian dengan dengan muka tegang <laughs> cuman di ref kedua tuh cuma, cuma dikit, ah. yang, yang gimana yang gimana <laughs> oh, <masalah> <laughs> kan okay, rime lagi buat teman teman iya. Gue gini sling thing, tanggung sling tanggung sling tang. Where's the rip rep, rep, I just wanna wanna wanna wanna scooby Oke, iya bener, bener. gak ya, gak sapaan sebenernya sih lagu itu gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, tentang ganja sih sebenarnya. Tuh, gitu yeah. di sini live tapi yeah. ada ini juga. Jadi, <laughs> jadi itu sebenarnya tentang ganja. Cuman, oh, okay. cuman gua, gua nggak ngerasa ngomong apapun tentang ganja. Jadi bahasanya tuh bahasa bahasa yang minim. Selalu... Sebenarnya, sebenarnya gua ngomong bukan selinting ya. Gua ngomong seling pakai eng, okay. selenting tanggung selenting tanggung selenting tang. Enggak mm -hmm. ada artinya kan. Mm -hmm. Ya pas pas di refnya yo yoyo. Skapo, yo yo yo yo yo yo yo di yo yeah. ya. Skapo kan yo ada yo ya. nah, Ada orang ngomong skap bahasa skap. bahasa ya, skap, SKAP kan <tuk> Tapi gue ngomong SKAPO kok itu persepsi lu masing-masing yo yo masing -masing. itu kan khasnya yo Iya, yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo skapul, yeah. representasifnya sebenarnya nggak, estigmanya ya, kan ke situ. Cuman yo, yo. asiknya sih dikasih yoyo gitu. Nah pada saat ref kedua penontonnya bisa nyanyi. Oh, Padahal aku okay. baru pertama Serius, kali. Terus, lah. gue nyanyi bareng bareng. Nyanyi pas oh, okay. ref kedua dan di situ gue ada uh, itu penghargaan tertinggi sih selama selama gue pernah manggung di mana mana kayaknya di situ. Abisnya lagu itu mm -mm. bahkan mm -mm. lo di Nah, dari situlah gua kenal sama Kang Yuka, Yuka Sampurna. Hai Kang Yuka. Kang Yuka. Sekarang lagi di mana Kang Yuka ya? Cair sih, katanya hijrah ke Bali dia. hijrah ke Bali. Lah kita coba ngomongin Kang Yuka deh hmm. ya, mau ngobrol kabar. Iya, pengen sih kalau bisa ditelepon sih. Kita eh, coba kita lagi coba hubungin Kang Yuka juga. Jadi gimana? Ketemu Kang Yuka, terus apa yang dibicarakan? Apa yang oh, akhirnya iya. terus, ada project apa? Iya, terus lu tapi gila ya, ketemu seorang Yuka. Wah, gila gua kan masih ngefans, ngefansnya. Mau oh, dewa di cunggu, kan, gua kan. Ngomong dong, apapun lah ya. itu oh, kan. gak ada groove gitu. Gak ada groove gitu. udah Mau rekam lagu lo, katanya. Emang bisa kan? Ih, ya, bisa lo dateng nih ke rumah. Gitu. <laughs> di pertama kali gue merekam lagunya. Loh, ke rumahnya, Kak. itu? ke rumahnya gitu. Dan di situ, ya, di de factory itu juga gua oh. banyak nulis lagu sebenarnya. Oh. Iya, karena karena asik banget sih tempat itu, uh, inspiras, inspiratif yes. banget gitu. <tuh> kan uh, Aran juga uh, ada beberapa aransemen di lagu-lagu yang lo bikin, nggak uh, cuma reggae, tapi ada yang sedikit roncong-roncong uh, itu juga ada. Oh iya iya, uh, waktu itu sebenarnya kita proyeknya tuh bareng-bareng uh, produsernya Didi Kumala, Didi uh -huh. Kumala dia uh, yang bikin Arrangement-nya kita cuma, waktu itu nama band-nya Destinasi Timur Destinasi Timur, ya, oke okay. Jadi kita pengen coba ngajak orang kembali mm -hmm. untuk menjadi jati diri mereka lah sebagai orang okay. timur mm -hmm. gitu kan mm -hmm. So, um, jadi ya kita masukin unsur-unsur budaya Asli? Sedikit, ya, gitu-gitu sih Lagu apa misalnya? Waktu itu gampang tinggal goyang Dikit aja dikit Ay. Buat apa ada ukulele di sini ya, hmm. <laughs> Jebakan <laughs> Batman. Iya iyalah. <laughs> laki laki jangan nangis nak. Nah. Hey, hey, hey. Kalau makan harus banyak hey, nak. <laughs> jatuh bangun jatuh lagi. Eh. Jangan menyerah bangkit lagi. Hey. <laughs> Itulah. Gue sebenarnya pengen lebih lengkap lagi. Ada nggak ya klipnya? Kayaknya ada di YouTube deh, ada hmm. ya. Eh, tapi sebelum kita nonton klipnya, uh, arti dari Gunge and the "papa" sendiri, tuh apa sih? Ya, kenapa nggak end, Mama? Oh, nggak ya? Sebenarnya sih, waktu kita jalan uh, di destinasi timur, karena memang kita pengen refresh ya. ya. Uh, karena cukup lama sih kita ngejalan destinasi timur itu, cuman kan uh, kayaknya ada dua tahun. Uh, kayaknya sih lebih sih, hmm. nah, cuman kayaknya enggak kurang terlalu produktif, cuman hmm. ya kita coba refresh deh sekarang pengen timnya juga udah ada hmm. dan jadi siapa aja loh? Uh, Kalau sekarang gue Papa Ical hmm. uh, masih sama Dede Kumala, okay. sebenarnya masih masih sama teman-teman itu, Lama sih juga. cuman karena berhubung perut sudah mulai nggak bisa ketolong nih hmm. ya. Jadi bergeserlah namanya menjadi The Papa, Papa. ya. Papa mengakui Ih, status sebenernya. asli. Yeah. gue juga bisa sih bunga endemama yeah. ya gua, kita kita lebih <laughs> gak dibilang papa sih daripada om-om tapi papa tuh keren loh kita bangga loh papa-papa <laughs> yang masih produktif ya kan <laughs> itu dia, itu dia, itu dia. nah kalau gitu langsung aja gue mau ngajak teman-teman yang udah gabung di sini aku mau bacain ada dari uh, raja sianturi cakep di papa hey. lu thank, thank you. you dari aku anissa Kasih jempol juga oh, Thank you kata Nisa, terima kasih Kemudian ada Yudona Ari, asik nih, asik, asik, asik kata ya Oh iyalah ya, ada papa Oke, okay, <tik> terus ada Ginanjar juga, yes, papa Gila ya semua sekarang hari ini memanggil papa, papa Iya dong, papa tuh Papa ini. jadi trending topik seperti hari ini Oke, okay, kalau kita langsung aja kita nonton video clip Judulnya apa tadi? Gam, gampang, gampang tinggal goyang Gampang tinggal goyang Let's check it out Laki-laki jangan nangis, ndak. Kalau makan harus banyak, ndak. Jatuh bangun, jatuh lagi, eh. Jangan nyerah bangkit lagi. Wanita suka bekas luka, kulit kasar hati. masih bersama kita di live from home with the factory kali ini gue bersama gue and the papa cuma papa papanya lagi nggak ikut ya iya lagi lockdown lockdown ya lagi ngerjain project ini si album sih kita rencananya gue and the papa pokoknya selama lockdown harus jadi album jadi jadi jadi Habis gabut, daripada bego di rumah Nggak, Justru, ini adalah hikmah uh, dari Love Lo bisa bener -bener menghasilkan bener -bener album, mungkin kemarin-kemarin lo sibuk Dengan desain lo, iya yeah, yeah, yeah, yeah, kan? Yeah, yeah. Sekarang dikasih waktu kesempatan buat produksi Easy. buat keluarga, hikmanya, buat ya. keluarga lebih deket lagi, yes. lebih tiap hari bisa pantau anak Ya ada papa, papa. namanya juga ada papa. papa Eh, tapi nih ada yang papa. baru masuk juga Maitika, mantap kali, terima kasih Maitika Wuuuh, terima kasih Easy. ya Oke, okay, jadi kalau gue bahas sedikit video videoku tadi, uh, kayaknya seru ya rame-ramean, terus gonjreng, gonjrengan. Itu kayaknya di tempat yang cukup luas, hmm. itu di mana ya? Itu, itu hmm. tempatnya di lapangan golf Sawangan, tempatnya okay. asik banget, cuman memang ya, ya, kurang, kurang tereks pos aja sih, kayaknya. Hmm. Nah, dan akhirnya disitu situ lu explore aja gitu explore ya, explore aja, dan dan kita dapat gratis nutrisi. terima kasih, temennya asik, asiknya <laughs> temannya tuh, tuh asik. Intinya tuh link, kolaborasi, dan lain sebagainya ya kan? Bener Benar-benar kerasi banget Itu lah terwujud, nah so, itu ceritanya gimana, ada yang lucu-lucu gak sih di ah, itu video klip itu? Itu kita udah siap dari pagi tuh ceritanya <laughs> Curhat nih ceritanya e ya? Iya, okay, video bye. klip itu tuh gak bisa okay, dilupain Oke, gua dengarkan Gak ya, bisa gue lupain <laughs> tuh, kita udah siap dari standby dari pagi Tiba-tiba lapangan golfnya ada turnamen dong, Anjing. Oh, so, kita gak okay. bisa masuk jadi kita tuh syuting video klip itu Yang idealnya tuh bisa satu harian penuh ah, Itu cuma 3 jam, dari jam 3 sore sampai jam 6 sore Karena udah lo udah ngejar matahari. matahari, outdoor gitu hmm. ya. Jadi ya, ya segitu, tapi segitu juga udah okay. untuk ukuran okay. 3 jam sih Kan gak judulnya aja, gampang tinggal goyang ya? Gampang Loh, aja susah-susah, gampang-gampang aja lo tinggal goyang bener -bener. gitu kan? banyak benar Oke, okay. oke okay, kita balik lagi ke project lo yang lagi dibikin ini Album berapa uh, lagu? Ehm, um, kita sih rencana kalau album delapan ya. sebenarnya sih lagu-lagunya udah lama, cuma ada yang baru juga, terutama yang pas kondisi sekarang nih ya, lockdown kita. Uh, kemarin juga nulis lagu tentang lockdown, uh, ini kayaknya kita... Itu hari keberapa 8. lu lockdown? <laughs> Akhirnya tercipta lagu uh, Iya sih, gara-gara... Itu udah kayak titik terboring. Uh, iya sih, boring banget sih kayaknya sih. La -la -la -la, kayaknya seminggu, kayak seminggu, iya. dua minggu tuh kayaknya udah, anjir. Ah, uh -huh kangen, butuh, kangen proyek ya, kangen proyek oh, iya. but butuh, butuh yeah. tagihan, cari, dekan. ah gila gua udah cerahatan semua ya, pasti ya asli yeah. sih ini dan <laughs> akhirnya lockdown itu jadi lagu jadi lagu, um, ya yeah, kita, kita rekam, mm. terus eh daripada kita cuma rekam mm. satu lagu udah sekalian jadiin lain-lainnya mm. kayaknya waktunya juga pas lo gak sibuk kan, enggak, enggak, yuk, yuk gua juga sih, yuk, gua sih yes Ngomong-ngomong kayaknya, <laughs> baking vokalnya mbaknya uh, Saya tuh udah lama banget kan gak nyanyi hmm. gitu, gue udah cukup lama ya Kayak hampir lima tahun terakhir itu gue lebih fokus ke Nancy kan hmm. Jadi siapapun, siapapun, kapanpun yang mau ngajak gue bermusik, gue langsung tanpa babi iya. bu Tapi itu dengan baking vokal lu sih <laughs> jadi Papanya tuh bangga gitu kayak. Papanya jadi ada kapelnya iya, yang bisa bener waktu nama suara cewek nah, yang manja-manja ah, gimana aduh, aduh, gitu. <laughs> Justru gue yang thank you udah diajak. sama-sama. E, itu kayak. Asik banget. Itu iya benar-benar itu kayak yang eh, gila ya. Bener panggilan jiwa bermusik itu panggilan Iyi, jiwa. Jadi ketika lo udah vakum, ya gue pengen banget bermusik kapan lagi bermusik sih. Coba gue ngeluh mau gak Bantuin gue nyasi backing all? Yes of yes. course. Itu gue kayak dengan senang hati mm. banget sih. Thank you. kita akan uh, ngasih video klip bukan ya bukan video klipnya lagi proses video klip mudah-mudahan seminggu minggu minggu depan minggu depan tuh udah harusnya udah bisa tayang ya oh. kalau video klipnya oh. cuma kita biar masih apa ya mumpung lagi lockdown supaya nggak lewat juga momentumnya mm. jadi kita coba video lirik dulu kali ya video lirik, video lirik. Udah disiapin harusnya sih sudah sudah ya uh, kita mau langsung nonton video liriknya semuanya teman-teman Oke. Okay. lirik. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Sambil uh, sambil nunggu video liriknya, karena di situ dulu bisa sambil nyanyi-nyanyi sing along, bisa baca liriknya juga. Uh, iramanya tetap reggae, gak jauh-jauh. iya, -jauh. uh, masih masih ada soul-nya lah. Masih ada. Uh -huh. Arus itu ya, itu nggak boleh uh, iya sebenarnya sih ya, ya, ya Tapi gini, yang berubah dari konsep dulu sampai konsep sekarang tuh apa? style yeah, Iya, lebih ya yeah, lebih <laughs> Engga, nggak gue gak bilang <laughs> tapi <laughs> saya, ini kenyataan sih. Saya lebih apa gitu? Lebih apa? Udah lebih buncit, hmm. lebih lebih coba Dulu mbak. lebih banyak piston, engine, yeah. mungkin gitu, hmm. gitu ya sekarang. Pengennya sih kita, pengen sih kita mau ngebangun image papa. Papa tuh, Papa tuh sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Um, Playful gitu, bad boynya juga gak hilang, kreatif juga, cuman oh. lu punya keluarga, punya anak, lu punya tanggung jawab kerjaan, lu mm -hmm. gak, ngilangin itu semua gitu, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, itu gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, begitu. Apa judulnya apa aja? Yang lagi mau rilis nih Lockdown, Oke. pas banget kan sama ininya Aku udah TV, atau backing vokalnya loh nah, Iya, kita langsung rilis sekarang Nah yang lainnya Oke. sih, kita rencananya mau nyelesaikan albumnya dulu Oke Kemudian kita pikirin strateginya secara matang dan benar Mudah-mudahan habis COVID-19 lockdown ini beres, kita udah bisa punya amunisi yang lengkap manajemen yang bagus, supaya jalannya juga benar gitu betul-betul, oh. jadi persiapin matang dulu, hmm, iya. baru kita launching karena kalau ga benar jalaninnya, manajemennya, nanti nama bandnya berubah lagi sekarang papa nanti berubah jadi grandpa? kejauhan <laughs> <laughs> dong, jangan kita doain ya, eee, project kali ini mudah lancar, matang, amin, amin, amin, amin, semuanya amin, amin. diterima amin, amin. oke, kayaknya udah ready nih video liriknya, kita langsung aja hmm. nonton, ini dia Lockdown Ku terlockdown dong nyanyi? dong <laughs> Gue suara dua, lu doang nyanyi. Ini awal, Aman aman. Ini kita udah live. Oh, <laughs> ya. Jadi tadi lagu lockdown masih video liriknya, masih on process untuk video klipnya. Gimana? Oh, iya. Seru ya. Itu langsung nempel. Bahkan anak gue yang umur 6 tahun aja langsung gede skyride. I know cute lockdown, cute lockdown. Gila. Itu e. bikinnya berapa lama? Semalam lah. Cuma satu hari. Iya, yeah, semalam itulah. Pas leluh itu di lockdown itu. lagi, lagi kangen banget. Kangen proyek itu tadi juga lah. Kini pas gue <gakai kehidupan tuh> gua, kembali lagi normal. Ajir. Jadi gini gini. Ketika mau bikin lockdown itu, uh, lo akhirnya terpikir untuk gue harus menghasilkan uh, karya baru gitu ya ibaratnya. Lo pengen ngajak teman-teman lagi untuk Iy iya itu memanfaatkan momen ini maksudnya. Hmm, Sebenarnya sih desain timur kan udah lama vakum juga kan. <tuh>, udah pada sibuk masing-masing lah dan. Ya, dia ya berhubung lagi momennya lockdown begini Wih, gue udah lagu nih, eh, akhirnya ngumpul lagi Cuman ya, namanya kita ubahlah biar refresh Karena hmm. kan yang, yang gampang tinggal goyang udah lama benar, tuh benar, benar. Jadi, Dan sekarang kan teknologi udah gampang banget Tuh tinggal rekam suara lu dari rumah, benar, tinggal benar. ngisi bassnya dari rumah juga yeah, terus yeah. tinggal membeli studio yeah. untuk hari ini Benar, nanti juga benar, video klipnya sendiri-sendiri jadi jadi papa Icahnya sendiri di studionya di, di take dia ngetek pakai handphonenya gitu. Ka, Serius? Iya Kakak Bung Bram juga dari, ru iya, dari, dari, rumahnya, dari sendiri rumahnya sendiri sendiri. -sendiri, -sendiri. Itu seru sih. Jadi minggu depan udah bisa nih ya? Insyaallah doain aja ya. Udah ada di platform-platform Spotify, Joox Lagi proses karena lagi proses apa namanya uh, approval approval kan butuh waktu semingguan lah. Mm -hmm. Baru banget soalnya kemarin nih. di di di ini eh tapi termasuk yang gerak cepet ya kan iya karena momentum sih iya ya, momentum jangan sampai begitu sudah lockdownnya dilepas jangan sampai menyesal gua. melewati momen ini iya gitu ya, ya ya makanya kalau kalau kalau kurang sempurna dan kalau kurang sempurna dan ya cuman begitulah <laughs> Kata, karena cepet-cepet gitu ayo buruan nya bentar lagi ya gitu. <laughs> tapi teman-teman di papa supportnya sejauh mana sih support banget sih support banget sih, ya. support banget sih. Mereka ya kalau tan Ih, tanpa mereka ya nggak bisa. Gue cuma bisa di gitar aja. Tapi nuangin ide itu menjadi sebuah lagu yang yang dengan yang, aransemen eh, yang sedemikian iya berupa. bahkan kita lagi lagi lagi bikin juga versi TikToknya tuh serius lah uh, iya gila kekinian banget apa apa papa jaman now iya oh. mau gimana lagi itu pun nggak punya TikTok tapi akhirnya kayaknya gue juga <laughs> punya <gitu coba iya gitu lah. Hmm. jadi papa Ical juga yes. lagi ngerjain TikToknya kan um, ya yeah. mudah-mudahan lah Oke, okay. uh, selain lockdown, nanti masih ada beberapa lagu lagi uh, dari Gunge, tapi hari ini kita tahan dulu, lagunya kita tahan dulu, kita pengen tribute to uh, musisi legend, boleh nggak sih kalau kita ngasih satu lagu buat uh, mendiang Didi Kempot gitu ya, mungkin kalau teman-teman uh, buat yang penggemarnya Didi Kempot, lagu yang satu ini punya arti tersendiri, menurut lo apa? Um, dari yang lagu yang mau bawa ini Iya iya, Didi Gempot, gue tuh iya. dulu pernah tinggal di Jogja hmm. Iya lah, di sana Jadi 2001 gue udah ngefans sama Didi Gempot Serius, Serius. Serius? sebelum Sobat Amir itu tumpah, Beneran? Iya, sumpah Sebelum tahun terakhir 2001 lu, kebayang gak sih? Di Jogja masih belum ada bioskop hmm. Gue gua denger lagu Cucak Rowo tuh ih enak banget <laughs> terus gua ngefans sama dia. Eh itu berarti salah satu inspirasi lu juga iya, untuk bikin musik-musik. makanya kenapa iya, ada makanya kroncong, kroncongnya yes. Itu dan gua, gua, gua seneng banget dia bisa jadi legend sekarang karena memang idola gua gitu. Mm -hmm. uh, ya, lagu dia tuh gak enak kalau dinyanyain pakai bahasa, bahasa Indonesia, gitu tetap harus Jawa gitu. Kayak, -kayak ibaratnya bahasa Inggris di I, translate ke Indonesia i, gitu i, ya. I, hebat sih. Pasti legend. Kayak itu, kayak gitu, gitu. banget dia Dan dan Uh, ya kaget lah ya uh, musisi padahal gue pengen banget gitu kolaborasi. bikin oh, kolaborasi yeah. atau sekedar bikin podcast ketemu dia yeah. gitu aduh ya yeah. yeah. uh, yeah. cuman sudahlah ya gue umur. tahun lalu enggak gak nyampe tahun lalu, oktober tahun lalu uh -huh. ada satu event di Solo, Becraft Festival itu gestar penutupnya jadi kempot Pak D Pak D, nah, kan? Gue gak pernah ngeliat dia live gitu ya, selamanya oh, cuma di Youtube Lu bener-bener penontonan uh. yang uh, itu. Ini ibarat Gila ya sih. Kapasitas <laughs> benteng break yang sudah cukup besar pun kurang iya. Sobat Ambiar ya. udah pada nungguin di luar, pengen masuk tapi kita harus tahan karena udah over capacity Segitu cintanya gitu Gue merinding gue Konsisten banget sih dia sini. Ya. Apa yang lu bisa pelajari dari seorang diri Kempot, Pak D? Jadi diri sendiri Original hmm. dan konsisten. Berjuang dengan iya. musiknya? Dan dia, dan dia punya ciri khas <tuh> dan otentik <dan> <tuh> gitu. Ya walaupun banyak uh, campursari yang lain muncul ya, cuman ya udah pelopornya dia, legendnya dia gitu. Hmm. Jadi total berapa tahun ya di Moteh itu berkaryanya? Oh kalau pastinya sih, gue gak tau, yang jelas gue dari 2001 sih, gue gak ngefans lanjut <tuh> lagi uci, ya. Ada nggak sih penerusnya kira-kira? Ya pastinya adalah, setiap generasi pasti ada legend ya pak hmm. Gua percaya Siapa lagi selain di Kempot yang jadi inspirasi Ah banyak influence sih, banyak banget, banget sih Tiga banyak deh, sih. top three influence yang... Uh, uh. Sebenarnya gua seneng jadi Kempot Gue juga seneng sama Ernie Johan Serius loh? Iya, udah lama tuh, uh, maksudnya it, Mungkin waktu kecil ya nyokap gue atau om gue kali ya sering dengerin itu Jadi okay. terngiang-ngiang banget gitu Oke okay. Gue seneng lagu-lagu jadul ada ya gitu Vintage Cuma, banget ya? Nggak, gue udah seneng satu album Ernie Johan tuh kan dia ingat. Cuman, nah dia kan banyak remixnya ya hmm. Ada satu satu album yang gue suka sih, agak okay. rock and roll gitu dia hmm, Jadi lagu-lagu hmm. itu pernah di, di, di aransemen secara unik, rock and roll, dan otentik dan banget itu yang gue suka sih Di album itu Okay. Jadi banyak kasih inspirasi sih. Hmm, kalau gitu boleh lah lu bawain satu lagu dari idola lu Mau siapa? Karni Johan? Okay. Atau Dudu Cempot? Pak kali ya, Pak D Judulnya? Ini karena kepergian oh. beliau yang begitu mendadak, mendadak. Iya, ngagetin hatiku, hatiku... Cidro, cidro, cidro tuh? cidro tuh cidro itu, cidro itu, cidro macam apa cidro itu, cidro cidro Gue mewakil yang bukan orang Jawa cidro tuh apa? itu, cidro Sakit Iya Sakit Sakit Oke langsung aja Oke Oke okay. okay. Aku tak pot ya, satu sesi gitu ya khususnya gila-gila keren keren keren Gue, kayaknya waktu kita sudah mau habis oke. juga mm, oke, sekali oke. lagi selamat buat album terbaru yeah. album terbaru dan single, single yang akan datang yaitu lockdown oh, iya. Lama, yang mudah-mudahan lancar jadi bisa langsung di YouTube udah ada uh, harusnya sih ya video liriknya uh, udah video liriknya sudah ada uh, uh, jadi bisa cek lockdown bye Gue and the papa Oke, okay. kalau gitu terima kasih sudah datang di rumah gue Nge ati Terus covid <tos Stay COVID. safe, stay healthy Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di The Factory Live from Home Sekali lagi The Factory Live from Home Akan live setiap minggu Ya, Nanti kita informasikan lagi jam dan harinya Dan siapa kira-kira bintang tamu yang akan datang ke rumah gue Atau by phone atau video call yang akan bergabung sama kita Sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang udah Bantu di belakang layar. Thank you very much. Uh, saya mengharumkan dulu diri. Sampai jumpa. <us> <music>